panas di sana di mana sudah di mantap iya, dia kata -kata. Nah, sini lihat, ya. dari orang tua ternyata di Jawa juga banyak anak-anak Saat ini kita perlu bersyukur Karena orang tua bukan hanya ada di Papua Tapi di Jawa juga kita harus Kalau orang tua di Jawa itu ada Jadi kita punya kakak-kakak sendiri Dan apa yang kakak-kakak sampaikan karena sayang, apa yang kakak-kakak marah dan Buat tindakan keras, itu bukan karena dimensi, begitu itu karena kasih sayang. Sama halnya juga orang tua di sana, Saat anaknya salah, atau masih seorang tua itu akan marah karena pelajaran. Begitupun juga dengan kakak, kakak yang ada di sini masih pelajaran karena. Yang kata-kata dalam ini lagi ada dia punya orang tua susah senang sakit tidak sakit belajar untuk buka suara untuk komunikasi di kata-kata ketika sakit jangan pernah kasih orang tua di Papua itu nanti akan membuat orang tua tergerak karena posisi kita jauh ke jadi anggap saja kalau yang ada di sini itu sebagai orang tua karena kita dilahirkan untuk dididik dan saat ini juga gak karena mendidik adik-adik Menyesal, mungkin belajar lebih banyak, dan saya orang Ayah dan seperti belajar dari